Assalamualaikum Halo guys ketemu lagi di Samgosu Channel Di video kali ini kita akan bahas tentang Salah satu syarat Untuk memonetisasi Channel kita Yaitu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Kalian pasti udah pada tau lah ya Syarat ini Ini adalah syarat wajib untuk memonetisasi Channel kita agar channel kita Bisa menghasilkan uang jadi monetisasi channel adalah cara menguangkan channel kita agar video-video di channel kita bisa menghasilkan uang dengan cara dipasangi iklan. Kita mulai dari penjelasan tentang seribu subscriber. Sesuai dengan sebutannya, subscriber artinya adalah pelanggan. Subscriber itu berasal dari bahasa Inggris ya, berasal dari kata subscribe yang artinya langganan subscriber berarti pelanggan nah sesuai dengan namanya maka subscriber berarti adalah orang yang berlangganan dengan channel kita berlangganan dengan konten-konten di channel kita dengan aktivitas di channel kita dengan cara mereka nonton video kemudian interaksi komen, like share dan lain-lain itu secara rutin itu sejatinya subscriber seperti itu harusnya bukan cuman sekedar yang mencat tombol subscribe. Yang mencat tombol subscribe itu memang subscriber, tapi sejatinya subscriber adalah orang yang berlangganan dengan aktivitas di channel kita. Jadi dia benar-benar mengikuti segala kegiatan yang ada di channel kita. Itu sejatinya pengertian dari subscriber. Jadi akan percuma ketika orang mencat tombol subscribe, tapi dia nggak mengikuti. Channel kita jadi cuman mencet tombol subscribe. Abis itu, udah ditinggal, nggak ada kelanjutannya. Dia nggak ngikutin channel kita, dia nggak nonton video kita, dia nggak interaksi di channel kita, dan lain-lain. Maka itu, ya, subscriber sih, tapi bukan subscriber yang sesuai dengan fungsinya. Saya akan lebih milih orang yang nggak. Mencet tombol subscribe, tapi dia mengikuti channel saya. Dia nonton video terbaru dari saya, dia interaksi di channel saya, like, komen, share, dan lain-lain. Daripada orang yang mencet tombol subscribe, tapi nggak ada aktivitas kelanjutannya, percaya deh. Nanti, kalau teman-teman udah monet atau teman-teman yang udah monet nih, pasti kalau disuruh milih akan lebih milih orang yang nggak subscribe, tapi nonton video. Karena penghasilan dari Youtube, dolar dari Youtube itu didapatkan dari views, bukan dari subscriber. Orang nonton video kita, walaupun dia nggak subscribe, kita akan mendapatkan dolar dari view-nya tersebut. Walaupun subscriber kita 10 juta, kalau yang nonton video kita cuma 1000, maka yang dihitung penghasilan adalah yang 1000 ini, karena yang dihitung adalah views, bukan subscriber. Ini kenapa pentingnya mencari subscriber secara alami yaitu orang yang subscribe channel kita karena mereka suka atau mereka butuh jadi ada kelanjutan dari eh, subscribe itu jadi mereka akan terus nonton video kita dan mengikuti perkembangan di channel kita bukan cuman sekedar mencet tombol subscribe lalu udah gitu doang ditinggal dan nggak ada kelanjutannya Kalau di tahun 2017 syarat untuk memonetisasi channel youtube adalah channel tersebut harus udah mendapatkan 10.000 penayangan Nah di tahun 2018 kebijakan youtube ini berubah yang tadinya 10.000 penayangan menjadi 4.000 jam tayang Enak ya berarti turun dari 10.000 menjadi 4.000 Enggak bukan gitu ini beda beda kasus beda penjelasan di tahun 2017 yang dihitung adalah 10.000 penayangan Ya ingat penayangan Di tahun 2018 yang dihitung adalah 4.000 jam tayang Nah ini perbedaannya penayangan dan jam tayang Saya akan bahas sedikit mengenai ini agar teman-teman bisa lebih paham Perbedaan penayangan dan jam tayang Penayangan atau views adalah berapa kali orang nonton video kita berapa kali ya itu views kalau jam tayang berapa lama orang nonton video kita perbedaannya cuman berapa kali dan berapa lama saya akan buatkan contohnya seperti ini saya punya satu video dengan durasi 10 menit Video tersebut dalam satu hari ditonton oleh 10 orang Masing-masing nonton selama 5 menit Nah dari kasus ini maka kita akan dapatkan jumlah views dari video tersebut adalah 10 Karena orang nonton video saya 10 kali Maka views atau penayangan dari video saya adalah 10 Sedangkan jam tayangnya adalah 50 menit Didapat dari 10 orang nonton masing-masing 5 menit, 10 dikali 5, sama dengan 50 menit. Jadi dari video saya yang ini, yang 10 menit dalam 1 hari ditonton oleh 10 orang masing-masing 5 menit, maka views yang dihasilkan adalah 10, dan jam tayang yang dihasilkan adalah 50 menit. Ada dua cara untuk melihat perolehan jam tayang di channel kita. Yang pertama yaitu melalui aplikasi YouTube Studio ini untuk teman-teman yang pakai handphone ya, Android atau iPhone itu bisa dilihat di aplikasi YouTube Studio, bisa di di Play Store atau App Store. Nah, nanti bisa dilihat di situ, ada di dashboard udah kelihatan jam tayang perolehannya. Untuk melihat jam tayang secara keseluruhan dalam satu tahun maka kurun waktunya harus diubah menjadi 365 hari. Sekedar catatan untuk yang di aplikasi handphone di youtube studio yang di aplikasi itu jam tayangnya masih dalam hitungan menit. ya, Masih dalam hitungan menit dan sampai kapan pun akan tetap hitungannya menit. Yang menjadi syarat monetisasi adalah 4000 jam jadi satuannya jam ya bukan menit jadi yang ditampilan di dashboard YouTube studio aplikasi itu itu adalah satuannya menit agar menjadi jam maka itu harus dikonversikan dulu yaitu dengan dibagi 60 jadi angka yang ada di dashboard YouTube studio itu dibagi 60 nah itu adalah hasilnya satuannya jam kemudian cara yang kedua adalah melalui YouTube studio di web di halaman monetisasi channel disitu juga akan kelihatan berapa jam tayang yang sudah yang udah kita peroleh di channel kita 4000 jam tayang ini berlaku sampai kapan kan YouTube masih waktu kita setahun nih untuk memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah gimana kalau dalam satu tahun itu kita belum mampu memenuhi syarat tersebut misalkan 1000 subscriber kita udah terpenuhi Tapi 4000 jam tayangnya belum Nah gimana nasib jam tayang yang udah kita peroleh See you on the next video insyaallah Saya pamit Assalamualaikum